Saja? Eh, eh. Bawa tidak mana saja ih buat jelas enggak kalau begitu ha, ha. baca ramadul siapa yang salat Jumat pada hari Sabtu sesungguhnya dia orang yang tersesat kadang harus Jumat kadang Sabtu Mati Lala gara-gara jomblo itu seperti bendera merah putih, eh. biar tidak ada yang suka tapi banyak yang menghormati. Oh, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih udah ya. Ya. Ya.